So guys, balik lagi bareng gua dan Andri Mulanan di game Aknek CN Oke, okay, di video kali ini kita lanjutkan lagi ke FA3 nya By the way, sorry ya gua agak sedikit uh, apa sedikit lama ini, karena gue ada kesibukan juga di real life, oke okay, langsung saja mungkin kita pakai ini saja, squadnya Oke okay. kebanyakan Anu ya, kebanyakan Vengear nih Oke, okay, sip tidak punya magi bos. wait, ini di depan cuy, depan congur ini ya. oh iya suaranya ya, suaranya tidak ada ternyata. oke, okay. sorry ya, ini nggak pakai suara ini. gua lupa di depan itu suaranya. ntar, ini kalau ada musuh kayak gini ini ini musuhnya ini sama kayak di ini nih Dark Knight Memoir ini ya musuh dari Dark Knight Memoir ini fix ini ya nah itu kan Gua tak ini nih gue udah tau ini dari Dark Knight Memoir ini ya musuh yang ini ya Aduh, ah, lihat tuh sekali dia sehabet, boom langsung hilang. Yuk yuk yuk, do do do langsung mati ya kan? Itu memang harus, uh, gimana caranya ya? Oke, okay, apakah bisa? Apakah berhasil? Oke okay, mantap jiwa. Ini kita taruh di sini. Oke okay, semoga saja berhasil ya. Eh. Eh, eh eh eh eh eh gua nggak tahu ada ini nih. <laughs> bang bang kenapa bang aduh bang bahaya juga nih bang eh uh, eh Yo, brother. Hey, brother. Nih, susah juga nih, brother. Susah juga nih. ini harus taruh ini di sini. Oke, okay. selanjutnya ini mungkin di sini ya. Kita harus selamatkan ini. Oke, langsung kan? Oke, sisa tiga orang ini saja ya. Apakah berhasil? Oke, mantap jiwa. Oke, mantap mati dulu. Oke, terima kasih. Nah, ini nih, kalau challenge-nya mungkin ini yang pakai tombak yang lari itu kuat. Mungkin itu ya. Oke, okay, kita ke challenge-nya ya. Oke, okay, kita ke challenge-nya. Kita seperti biasa, kita taruh ini di sini. Dan... backpipe pipe di sini. Terus, taruh ini di sini. Ei, hey, gua nggak tahu itu ada di bawah itu ya. Tar men men men men tar. Berarti harus ada yang ditaruh di depan itu ya. Nah, ini nih harus ditaruh di sini. Oke. Okay. Oke, okay, berarti unit test di atas ya. Ah, supaya oh, kena si anu ya uh nyaris sekali boom woi ternyata kuat juga nih orang oh jangan-jangan ini challenge nya aduh bapak tidak tahu challenge nya apa ternyata itu jangan jangan challenge nya itu dia gue <laughs> tahu itu gue pikir yang tombak ini loh kayak lebih cepat atau gimana gitu geraknya nah ini dia yang orang yang terakhir matilah boom thank you very much for watching this video Oke okay guys, jadi itu FA3-nya sekaligus challenge-nya. Dan jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.